Cara melunasi hutang Untuk melunasi hutang, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, buat daftar semua hutang yang harus dilunasi, termasuk besaran hutang, bunga, dan tanggal jatuh tempo. Kedua, prioritaskan hutang-hutang dengan bunga tertinggi atau yang sudah melewati batas jatuh tempo untuk dilunasi terlebih dahulu. Ketiga, buatlah anggaran bulanan untuk memastikan bahwa Anda dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang secara teratur. Keempat, jika memungkinkan, cobalah untuk mengajukan negosiasi dengan kreditur untuk menurunkan bunga atau membuat rencana pembayaran yang lebih terjangkau. Kelima, jangan tambahkan hutang baru atau gunakan kartu kredit yang memiliki bunga tinggi selama Anda masih memiliki hutang yang harus dilunasi. Keenam, cari cara untuk menambah penghasilan, misalnya dengan menjual barang yang tidak lagi dibutuhkan atau mencari pekerjaan tambahan, sehingga Anda dapat membayar hutang dengan lebih cepat. Ketujuh, tetapkan tujuan dan jangan menyerah, terus konsisten dalam mengatur keuangan untuk melunasi hutang secepat mungkin. Semangat semoga konten kali ini dapat bermanfaat.